Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat kandang mewah. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai kemiripan uh, lovebird par blue dengan lovebird jenis baru, yaitu lovebird aqua blue 1 Kalau sobat kandang mewah uh, perhatikan, baik, baik di medsos maupun di antara para breeder lovebird, ada pembahasan yang cukup menarik dan cukup menyita perhatian kita bener banget, lovebird aqua menjadi trending topic diantara para penikmat lovebird kalau kita perhatikan, sebenarnya lovebird ini warnanya hampir mirip dengan lovebird par blue contohnya seperti yang kita lihat di video ini adalah lovebird par blue sedangkan pada foto adalah lovebird aqua blue 1 kemiripannya dimana, warna muka dan leher cenderung kuning bercampur oranye sangat mirip dengan lovebird Blue. kalau kita tidak jeli, sangat mungkin kita akan tertipu saat membelinya tapi sobat kandang mewah lovebird jenis ini benar-benar menjadi roda pendorong kembali menggeliatnya dunia lovebird saat ini coba perhatikan di grup uh, lovebird yang ada di facebook diskusi maupun transaksi jenis lovebird aqua ini sangat dominan dan kondisi ini tentunya menjadi tanda positif dari menggeliatnya kembali dunia lovebird jadi Mau menjadi penonton atau terlibat langsung, semua pilihan ada di tangan sobat kandang mewah masing-masing. Tetap semangat dan janganlah untuk terus berkreasi.